Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Lesnor dimanapun Anda berada. Selamat sore, kembali di Fatifi. Hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sebelumnya, para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasi notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar bahagia seputar Leslar tentunya. Baiklah persahabat seluruh Manapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita di sore hari ini Kita ke kabar pertama ya Kita awali dengan kabar yang sangat membuat kita Semakin happy sekali persahabatnya Dengan postingan Rizky pilar Akhirnya muncul juga nih persahabat ya bahwa Bilar mengunggah Sebuah postingan foto menera Eiffel Berada di kota Paris Dan kita simak persahabat Yang difoto ada Dua orang perhatikan persahabat ya di situ tentunya gayanya romantis banget ya, apa mungkin ini pemanasan dulu kita pastinya akan disuguhkan vitamin bahagia yang berada di depan ini, nanti ada idola kesayangan Lesti dan Bilar yang akan foto romantis mudah-mudahan persahabat ya secepatnya bisa di up foto cute, foto romantis Bunda Lesti dan Papa Bilar masya Allah, pastinya warga konar selalu menunggu Kekyutan, keromantisan yang selalu disuguhkan oleh Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora Kemudian persahabat disimak juga. Vlog yang sangat ditunggu oleh para warga Konoha kali ini persahabat ya, Papa Bilar. Ciumin kembali BBL yang sangat lucu dan mengemaskan Saking lucunya bersahabat Papa Bilar tak berhenti untuk ciumin BBL ya Masya Allah, mudah-mudahan BBL selalu menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua Dan menjadi anak yang saleh seperti yang diinginkan kedua orang tuanya, amin momen ini pun di kembali oleh aku, Leslar Underskorsik di sini banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan oleh para sahabat Leslar. Salah satunya dari Viah Anskormanan mengatakan, kok satu konten dihapus di LE ya? Aduh, masih pengen nonton, katanya itu bersahabat ya. Kita mendapatkan info bahwa vlog di Leslar Entertainment ada salah satu vlog yang sudah dihapus. Kita simak juga di jawaban komentar dari Sumisah Muhammad mengatakan. Konten yang mana? Katanya tuh ya. Di sini ada jawaban dari Vira Konten yang lagi makan di mall, tadi nggak bisa dibuka katanya tuh. Ternyata konten yang sudah dihapus, itu adalah konten yang sedang lagi makan di mall. Nggak bisa dibuka persahabat ya. Kita tentunya doakan saja yang terbaik. Mudah-mudahan ada tujuan kejutan yang bahagia disuguhkan oleh tim Leslar Entertainment. Tapi disayangkan banget di ya, persahabat ya, karena viewersnya itu lumayan banyak, di angka 500k lebih. Sangat disayangkan banget ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya ada vlog-vlog terbaru kejutan-kejutan bahagia yang kita dapatkan langsung dari tim Leslar Entertainment dan idola kesayangan kita. Dan coba lihat juga persahabat di jawaban komentar dari akun Instagram, kira.city mengatakan... Itu kah yang pas Abang El makan semangka padahal viewersnya udah hampir 500k. Gua udah capek-capek streaming, aduh, ya. Harap sabar, kita dukung terus. Jangan lelah terus semangat tersebat untuk selalu mendukung yang terbaik, karya-karya idola kita. Kemudian kita simak juga keunggahan Bang Lintar terbaru 1 jam yang lalu mengunggah postingan foto. Ini sepertinya tim Lestar Entertainment lagi ngemol bareng ya. Dan disimak juga di belakang Bang Lintar ada keromantisan dari Kak Wiamungzi. Wow, disimak juga di kalimat caption yang dituliskan nih bersahabat Luar biasa sih dua orang yang di belakang gua mesra banget teman-teman gua. Sudah nggak peduli lagi sama yang lain WKWKWK. Kata Bang Lintar ya. Tetap kita penasaran lagi di mana nih tim Lestari Entertainment saat ini. Kita tentunya keunggahan terbaru dari Mas Gongli juga Satu jam yang lalu memposting sebuah postingan video Walaupun itu hanya kaki Tetap kita salvoknya dengan lokasi mereka yang sedang berada di Bandung saat ini Tuh jawabannya persahabat Tim Lesnar Entertainment saat ini sedang berada di kota Bandung Doakan yang terbaik apapun yang dilakukan Apapun segala urusannya selalu dimudahkan Kemudian persahabat disimak juga kita mampir ke fashionnya Papa Bilar. Intip yuk, persahabat ya, outfit yang dipakai oleh Papa Bill. Saat tentunya OTW ke Faris. Ini saat OTW nih, persahabat ya. Jaket yang dipakai itu dibantu seharga 20 juta 195 rupiah. Masya Allah, harga jaketnya 20 juta. Apalagi yang sebelumnya, persahabat kita lihat. Ini dibantu seharga 60 juta rupiah untuk jaket yang dipakai oleh Papa Bilar. Luar biasa, doakan yang terbaik Mudah-mudahan sehat selalu Berkah barokah Untuk rezeki idola kita Masih menunggu cidukan terbaru Persahabat dan kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana tetap stay tune Dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat berikutnya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bang Min ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh